Pokoknya kamu pergi dari sini. Kamu kok sampai setega itu sih mah? Aku nggak mau punya suami seperti kamu. Aku malu sama tetangga punya suami seperti kamu. Terus aku mau tidur di mana? Ini sudah malam. Terserah, terserah kamu. Pergi kamu dari sini. Hmm, pusing, pusing. aku harus ngomong gimana ini sama istri aku. Dia aku kan habis kena PHK di kantor Mana sekarang cari kerjaan sulit banget Aduh, pusing dah Kenapa mas? nggak eh, enggak, enggak, apa, enggak ada apa-apa kok Kok enggak seperti biasanya? Maksudnya? Iya kamu kenapa? Ya enggak ada apa-apa lah pusing aja habis masalah kerjaan kenapa masalah kerjaan? Kenapa? gimana ya cek mau jelasinnya ya tapi kamu jangan marah ya aku tadi siang habis kena PHK di kantor apa mas? aku sama anak-anak mau kamu kasih makan apa? kalau kamu tidak kerja kan besok masih bisa cari kerja lagi ma Cari kerja apa? Sekarang pekerjaan kan susah Ya apa aja deh, kan bisa jadi kuli bangunan apa enggak, dan... enggak, enggak, enggak, enggak, aku enggak mau Sekarang juga kamu pergi dari sini, aku malu sama tetangga Masa sampai segitunya sih, Ma? Enggak Ayo pergi kamu dari sini Loh, kok sampai segitunya sih, Ma? Pokoknya sepeda dua ini sama rumah dan seisinya itu milik aku Jadi kamu cuma bawa ini aja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 Istri aku tega banget Aku diusir malam-malam gini lagi Dahlah aku udah bagian dia Saat aku kerja Kan kalau cuman kerja Aku bisa cari lagi besok Nasib Nasib Istri aku tega banget ya Usir aku seperti ini Mana malam-malam lagi nih Aku tidur dimana nih Oh, di situ. di situ mungkin ada tempat untuk tidur. Terus, aku harus tidur di mana? Ini malam ini, lebih baik aku tidur di sini aja deh. Cari sarung dulu mungkin ada. Lumayan nih, biar tidak terlalu dingin tidurnya. Uh, udah agak kerasa sekarang sudah hari Minggu jadwal saya ini touring sekarang ya bersihkan dulu dah motor kesayang lumayan bersih biasanya harus mandi nih tapi uh, katanya ya katanya lagi mau sama Oh yang kapan dari katanya mau kerja di sini tuh ya iya. Oh ya sudah dakapan nanti mungkin kalau tidak ada saya bisa ke ibunya nanti ya hmm. Ya udah Sudah sudah disapu semua ya? Sudah. sudah. Oh sudah ya. Oh iya, dapat, apa-apa. Hati-hati mbak ya. Uh, udah bersih. Oh, uh, rajinnya ya suamiku. Eh mama, dari mana nih ma? habis masak-masak di belakang ya. Masak apa nih? Hmm, masak kesukaan papa dong. Hmm, kalau istri tercinta memang seperti itu ya. <laughs> ayah mau tering kemana ya nih sekarang? Gak tahu juga nih, temen-temen... Tiba-tiba mendadak ngajak touring, gimana? Ya, Gak ajak aku gitu? Ya enggak lah, masa mau touring, jumping-jumping kan Mama duduk eh, di belakang. Eh, enggak apa-apa lah ya. Nanti jatuh. ikut ya Mama ya. Hmm. boleh deh, boleh deh. nanti <laughs> lihat aja nanti ya. Oke, okay. oh, iya ya. Katanya yang mau lamar kerja mau ke sini ya? Iya nih, mah. Tadi si Anu ngomong bahwa yang Anu mau ke sini? Katanya sama istrinya mau ke sini, mau ketemu sama papa sama mama. Oh ya udah ya? Ya, mama lanjut dulu. Kau mau bersih-bersih, mana mau bersih-bersih dong, Ayah oke, okay. okay, hati hati ya, Maya. Iya, Dibersihkan yang okay, bersih ayah. ya, biar betah ayah. semangat bersih-bersihnya. Oke, okay, siap. Udah jam berapa ini? Oh, udah siang. Ayo, cepat! Aku sudah ditunggu sama bosnya. Iya, tunggu dulu dong. Ini sudah sih, yang ini bentar lagi oh, keburu amat sih. Nggak enak kalau lama-lama, soalnya bosnya sudah nunggu saya di sana tadi di rumahnya. Ayo, masih lama, ndak? Iya, bentar lagi. buru amat sih ayo cepetan ini sudah jam berapa ini ditunggu saya iya ini sudah kok sebentar deh ini rumahnya di sini deh oh ini si mas maaf. ya cari siapa bos ini bosnya ada cari siapa ya ini bosnya yang bos kemarin bos siapa ya si ini saya mau kerja di sini tuh oh, sampaian mau kerja di sini Barang siapa? Ini barang misteri saya. Ade kan? Betul. Kamu Werna kan? Betul. Diam mantan itu. Maksud sampean apa, Mas? Maksud sampean apa ngomongin saya gitu? Saya mau kerja. Lah. Saya mau ketemu sama bosnya. Bos siapa? Sudah kenal enggak sama bosnya? Sudah kenal di lewat telepon itu. Lewat telepon aja. Sudah tahu enggak sama bosnya yang mana? belum tahu menurut semua orangnya mas tapi hmm. saya juga telepon tadi, ke sini emang yakin? anda itu diterima di sini, kerja di sini? ya lah mas Yang pasti saya kerja di sini, pasti apa? diterima hmm. emang yang saya menangis itu emang saya siapa mas? lah saya kan cuma tanya saja mas ya panggil saja posnya, eh maksudnya mau apa mas? dorong-dorong dorong aku kayak gini tidak mau jangan lantai saya, saya mau kerja di sini panggil saja bosnya saya apa mungkin oh jadi ya. Iya, Oh, enggak, In, ini saya mau kerja di sini. Apa? Mau ketemu sama kamu manggil dia bos? Iya. emang dia bos kamu? Iya, ini bos saya. Benar -benar. Dia bos kamu? Iya, dia bos saya. bener-bener bosnya gini. Uh, dari tadi saya cuma diam. Saya pengen tahu lah, kamu tuh seperti apa? ternyata seperti ini? Seperti apa? ini? Seperti ini? Ya? oh ini? Seperti ya katanya ini? Oh, ya. mau lamar kerja sampai dorong dorong aku jatuh Seperti jatuh ke bawah ah, didorong, iya iya nih terus barusan apa jatuh gimana oh. ini? sampai oh. yang sudah malam mau ngajar kerja di sini tapi sampai oh. sudah main-main ke bosnya ya mohon maaf pak saya tidak jadi saya mau kerja di sini terus tak pikir ini membantunya Maksudnya ternyata malah di sini bosnya yang tidaknya hargai walaupun dia kubantu atau berkali-kali kalian harus menghargai masa kalian gak punya etika sih kalian berdua ini iya, mohon maaf pak Terus gimana ini Mas? Masih mau kerja di sini? Iya Pak, bentar tolong saya soalnya enggak punya kerjaan sama lain Gimana ini Tapi ada apa kan? Enggak apa sih, cuma dapur biasa aja Masih tetap mau kerja di sini? Enggak malu? Iya, saya enggak tahu kan Mas? Lah, seharusnya sampean itu tidak perlu lihat ke atas Meskipun dia ada di bawah sampean, sampean harus hargai Jangan semena-mena, menindak orang Karena roda kehidupan itu berputar Kadang kita ada di atas Besok kita belum tentu tetap ada di atas Bisa jadi jeblok di bawah Jadi, kalau memang Sampean mau kerja di sini Perubah attitude anda Iya ndak malu kan kerja sama saya kan? Gimana ini? Orang yang dulu Ini dulu masih saya di ini. ini mantan saya dulu, mantan istri saya Ketika saya diteriakkan dulu, saya mundur dari rumah. Dan sekarang kita sukses ya. punya istri cantik seperti ini. Sudahlah itu kan masa lalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Gimana menurut mama ini, diterima atau tidak? Saya terserah mama ya, aja. Ya. Aduh, kayaknya sih nggak deh. Soalnya dia nggak punya dikatakan sekali. Intinya ayah sudah didorong tadi ayo, aku nggak nyariin. Berarti, saya, saya, sudah berarti sudah ada toleransi ya? Nggak tolong, saya nggak tolong sudahlah nggak usah kita cari yang lain la yang lain aja nah berarti dia masih punya rasa malu lebih baik kalian pergi aja Yaudah daripada yuk. tetap di sini malu maluin aja nah selesai sudah cerita kali ini seru bukan jadi ambil sisi positifnya dan sisi negatifnya dibuang jauh-jauh jangan sampai kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari jadi orang jangan sombong, jangan menghina orang lain Karena kita tidak tahu kehidupan seseorang itu seperti apa kedepannya Dinamika kehidupan seseorang itu terus, terus berjalan Roda terus berputar Sekarang kita berada di atas, belum tentu besok kita tetap berada di atas Namanya dinamika kehidupan terus naik turun, naik turun, naik turun Bisa kita di atas dan bisa kita di bawah Contohnya seperti saya, ketika saya di PHK saya diusir mati-matian sama istri saya ketika malam hari dan hanya membawa satu tas baju Kini kondisi saya berubah drastis Berubah drastis, saya punya rumah besar, saya punya dua mobil dan motor-motor ini Jadi jangan pernah merendahkan seseorang Satu pesan saya, tetap rendah hati dan jangan sombong. Wassalam